Halo halo, selamat datang di Ngobrolin Web setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Masih bersama saya Riza dan juga dua teman saya yang baik hati yaitu Ivan. Halo Ivan. Halo, halo Mas Riza dan selamat datang di Ngobrolin ya? Web. Ya. ya. Kabar baik, kabar baik. L lagi ya. sibuk apa lagi sibuk apa? Mungkin bisa riset sedikit kesibukannya. Sibuk apa ya? nyangkul kali ya nyangkul di yang keyboard, cool. <laughs> jadi coolie coding, coolie coding, mantap mm. mantap mantap. Ya, Terus uh, ya uh, satu lagi ya uh, ada Eka, halo Eka. Halo, halo Risa Ivan. halo teman-teman semua yang lain nonton. Ya uh, Eka kesibukannya apa sekarang? sama kayak Ivan macam ya, kulit digital ya, ya. kulit Kuli pixel digital. sama Kuli nyiapin materi buat buat dong oh, apa iya. buat oh, iya. Dong, iya. boleh boleh boleh di defense. ini dong di di uh, spill uh, mau ngisi kota mana kota mana ada di Bali sama di Bali, Jogja sama. di kota sendiri oh, belum pernah malah belum pernah bawain di kota sendiri <laughs> kalau Ivan di mana kalau Ivan Halo, udah saya. ada convert? Sudah, sudah. Sudah confirm ya? Wait. Kenapa ya? Uh, bentar. kok kayaknya kamera saya mati? Enggak, enggak sudah. Sih? Oh, enggak. sudah uh, Saya confirm di dua tempat, Depok hmm? dan Bogor. Wah, deket dekat ya? Iya, driving Terjang distance. <laughs> Mas Risa di mana <laughs> nih? Kalau saya yang udah confirm itu Surabaya. Semarang. Oh, seru. seru. Ya. Uh. Dengar-dengar isi medan juga kan? eh uh, kabarnya gitu tapi belum ada kabar dari mereka sama oh. uh, Makassar satu lagi jadi ada empat maka usai ada empat mulai kapan sih? lainnya November November uh, Ini udah November Iya week-tik makanya okay, next weekend week oh, ya yeah, okay. weekend sampai Desember jadi setiap Sabtu itu keluar kota terus setiap minggu jadinya empat kali. Ais. Aduh. Belum siapin materi. Mudah-mudahan materinya bisa sama semua ya. <laughs> re eh, refaktor apa? Re reusable. Re re Oke, okay. okay, sebelum kita ngelantur kemana-mana, <laughs> uh, kita akan bahas malam ini tentang Uh, go internasional, oh bukan ya, kita tentang internalization. Atau Intel. internationalization atau internationalization, delapan belas Dan apa itu? Tapi sebelum itu, saya mau siapa-siapa dulu, teman-teman uh, kita yang sudah hadir, yang sudah apa menunggu. Ini katanya Mas Muhammad Abdul Mubarak, uh, yang yeah, menunggu kita yeah. setiap hari Selasa. Halo, halo, salam kenal. Gokil dari sekarang, ada... kan? mantap. Iya, ada Andra dan ada juga RS Production. Ini kayak <laughs> production apa nih? Halo, halo. Production House, ya? Production House RS berarti uh, ini ya, ras, ras production. <laughs> Aku pikirnya rumah rumah sakit. Ya. <laughs> <laughs> ya, jangan lupa kalau teman-teman yang hadir live punya topik diskusi atau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibahas, boleh langsung dicat aja. Tapi kalau teman-teman yang... Ya nonton ini nanti setelah apa acaranya selesai tidak live ya teman-teman bisa juga bertanya di bit.ly/ngobroinway oke kita akan bahas tentang internalization nah siapa yang mau membahas apa itu internalization mungkin ivan kali ya enak ya jadi host ya bisa nemuin intel intel ya kalau saya sih bahasnya Intel. Panggilannya Intel gitu ya, I18N hmm. Internationalization. Jadi sebenarnya <kuh> ini web API, jadi baru-baru hmm. ini aja. Kalau nggak salah ini launch-nya, saya nggak tahu kapan launch-nya ya. Tapi ini sempat disinggung waktu kita di Chrome Dev Summit yang kapan itu? Oh, extended. It, 2019? It, old, like. 2018? 2018 kayaknya, pernah disinggung hmm. deh. Yeah. Waktu itu Intel, Intel API itu udah rilis gitu. Um, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya teman-teman itu membangun develop web aplikasi yang uh, multi ya, multi dan multi Ya, yeah, multi language itu artinya multi currency. Terus kemudian date uh, uh, format, ya yeah. number format, language sensitive ya, yeah. language, yeah, language sensitive, bahasanya ya. Yeah. Yes, uh, formatting formatting itu. Jadi misalnya desimal aja, kadang ada yang uh, beberapa negara seperti seperti Indonesia desimal mm -hmm. pakainya koma, ribuan yeah. pakainya titik. Kalau di US pak, desimal pakainya Balik. Uh, kebalik, ya kan uh, desimal mm -hmm. pakai titik, ribuannya pakai koma. Yeah. Uh, dan kalau jangan apa kemudian tanggal, ya tanggal gimana lagi itu tanggal kan? Iya, ada yang bulan ada yang, duluan, ada yang tanggal duluan, DD ada yang tahun duluan. MN MNBY, <tuk> ada MNBY, ya oh pusing dah yeah. pokoknya. Jadi gitu selain ya. nama bulannya sendiri juga ya beda kan ya. Tergantung bahasa, selain nama bulannya, format angkanya sama Bannya, format forma urutannya angkanya. juga ya. Betul. Hmm. Terus ada juga yang concatenation ya, concatenation itu misalnya uh, N. Misalnya uh, ayah, ibu, dan anak. Kalau hmm. di bahasa Inggrisnya uh, father, mother, and... Hmm dan children Saga, and, yeah. And. Yeah, kan ya uh, kan plural plural juga plural. ada yeah. ada yang ada yang es belakangnya kalau plural ada yang s aja gitu ya kalau Indonesia jamak enggak ada, plural, kayaknya. Gak Gak ada. ada. Oh, kalau, kalau kalau Indonesia itu lebih ke arah diulang ya anak-anak gitu ya bukan kids gitu ya, hmm. um, ya cuma kalau gini. buat apa web UI kan uh, mostly di bahasa Indonesia itu bisa diomit kan misalnya Halo Eka, kamu punya 10 pesan baru, kan kita gak harus pesan-pesan ya. baru, kan? Iya Jadi betul, lebih betul. santai kali ya? Iya. Nah, kalau teman-teman eh -teman, uh, saya, itu aslinya dulu adalah back-end development, jadi PHP misalnya. Kalau saya hmm. mau translate, saya udah bikin tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 <laughs> Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu untuk bahasa Indonesia untuk bahasa yes. Inggris bikin lagi beda hmm. untuk bahasa Jerman bikin lagi beda nanti kalau misalnya saya detek ya uh, IP-nya dari mana baru pilih bahasa yang mana saya pakai sesuai array hmm. itu cara saya dulu gitu yeah. nah yeah. itu saya nggak yeah. perlu lakukan lagi di, hmm. dengan Intel API nah, jadi kalau misalnya date uh, time saya hanya cukup format satu hal aja jadi uh, formatnya apa misalnya Date time itu diparsing dari string ya atau pakai API-nya si web? Ini si less pakai new date, uh, date. ya? Date, Instance ya uh, new date-nya function dari si si browser. Mm -hmm. Tinggal pakai, tinggal di format. mau jadi ya seperti ini. Date-nya mau di format jadi format US bisa. Mau format jadi BN itu apa sih BN? BAN? Saya nggak BN tahu. apa ya? Uh, nggak tahu. Oh. <laughs> uh, ini contohnya, Bali Ini buat kontak oh, iya, jadi, kalau, oh, Indonesia. kalau misalnya, Indonesia, nih ya, iya, yeah. ya. Yeah. Yeah, oh, jadi, misalnya, wow, nice. ini kasusnya, kita bisa uh, pas argumennya uh, bisa single string kayak di atas tuh. Nus huh? bisa pakai ray of strings, ray of strings oh. itu kegunaannya. Kalau yang pertama ada, misalnya di browsernya, support uh, apa, memformat ke bahasa daerah, yaitu di sini oh. bahasa Bali. Dia bakal display itu, cuma kalau misalnya nggak oh. ada uh, apa orang Fallback. orang yang bisa berbahasa Bali kan uh, kemungkinan besar pasti bisa berbahasa Indonesia, jadi fallbacknya yang lebih common yang ada di browser. Okay. ini ya ini US uh, bulan duluan ya baru tanggal kan? Ya. Kalau Indonesia hmm. tanggal dulu baru bulan. Tanggal dulu. Ya. Nah bisa juga ngasih tahu tuh itu di time zone mana GMT hmm. plus 11 otomatis. Ini hmm. sangat penting sekali kalau yang uh, date sensitif ya, date sensitif untuk uh, situs yang date, uh, time sensitif. Contohnya sensitive. situs lelang ya. Hmm. Kalau ngasih tahu ngasih tahu countdown date-nya itu harus harus sesuai gitu dengan uh, di mana si si user itu berada. Kalau kita ngasih tahu oke okay, jam 12 malam ditutup jam 12 malam mana nih gitu ya. Iya, yeah, iya, yeah, Jadi yeah harus pas gitu nah pakai okay. Intel uh, tuh bukan indomie telur ya Intel FI uh, itu sudah di solve enggak cuma hmm. date ya ada number ada ada plural sensi uh, plural ada ya. macam-macam macam-macam ya. jadi kalau dulu sebelum ada Intel ini biasanya kita pakai terparti ya kan iya pakai terpartinya ketengen lagi buat apa Kira -kira. buat tanggal sendiri nah. ya kan buat ah, iya. apalah buat misalnya buat jumlah format pindah, sendiri. Ya. Dan hmm. number format itu biasanya jadi satu sama library buat apa handle translation ya biasanya kalau yeah. uh, common practice-nya. Nah, nah atau kita harus ya, handle ya, sendiri iya. customize. Iya nah. harus uh, apa ya ke, biasanya tuh kalau dulu di sebelum parents. ada library library ini bikin sendiri jadi di parse kalau nolnya tiga ya di dikasih titik, terus ujungnya dikasih koma, terus misalkan tambahkan RP gitu-gitu ya, sendiri ya. semuanya. Nah, wow. itu yang bikin parno banget, kalau apalagi kalau dealing sama uang ya currency, bayangin nggak sih kalau misalnya yeah. uh, kita nge-handle banking atau e-commerce, terus salah gitu, salah yeah. uh, uh, saldo <laughs> saldo orang sepuluh ribu, gara-gara salah uh, titik sama koma, hilang jadi 10, kita suruh ganti sisanya, gimana? <laughs> Iya, cuma salah koma doang ya. Misalkan ini 0,79 gitu kan, itu satu. Kan. Kalau ada 1000 berarti 79 0,79 kali seribu berapa tuh? Lumayan kan? Iya kalau di rupiah mas, kalau misalnya Ia. di ponsel link kayak di contoh di Euro, Ia. ya misalnya hmm. bisa transaksi pakai euro, pakai rupiah. Nah kita salah tuh pas <laughs> convert, terus apa usernya kecar 10.000 euro. Wah. Kuat Tuh, ngeri ya. Jadi intinya uh, jangan, ya. maksudnya jangan handling yang, jangan main kasar yang gitulah, jangan yang main apa? Replace replace <laughs> titik atau koma sendiri. Iya, iya. Apalagi kan JavaScript sangat sensitif ya, kan kalau awalnya number, terus kita mungkin kita salah atau kita keliru <coughs> uh, numbernya kita convert jadi string. Habis itu string ditambah dengan angka, jadi jadinya number. kan uh -uh, 100 ribu ditambah satu jadi satu juta satu kan? <laughs> Bukan Apalagi kalau nggak iya. ini ini skenario ngaco banget sih. Misalnya nggak pakai strict mode kan apa hmm. e, tambah operasi penjumlahan kan kalau nggak di strict mode itu ada itu ada quirk aneh dari JavaScript. Dia kan string ya. ditambah number itu jadi string semua. Jadi ya -string kayak bisa semua. apa? Sepuluh misalnya Konkret. kita mau nambah sepuluh tambah Uh, variabel b tapi variabel b ini karena salah parsing jadi not a number NaN. Nah He -he. pusing kan kalau tiba-tiba saldo user kita jadi sepuluh NaN. Iya. Jadi ingat apa uh, beberapa tahun yang lalu anak saya pernah nanya satu ditambah satu berapa? Saya jawabnya dua. Dia jawabnya 11, 11. Jadi Dia cocok jadi JavaScript <laughs> developer ya. Bukan. <laughs> kan Bukan. Dia cocok jadi JavaScript engine mas. <laughs> <tabas <tabas engine <gak> compiler ya, compiler udah ya. <gak> Terus saya argumen, kenapa kok nggak dikasih string gitu kan? Satunya <gak> ya yeah, begitulah. Jadi, apa namanya? Sebelumnya kita biasanya menggunakan library tambahan yang paling populer adalah momen JS itu yang paling lengkap <tabas> di satu sisi. Paling lengkap di sisi yang lain, paling berat atau paling besar ukurannya, karena dia legacy ya. Salah satu yeah. yang, uh, dari dulu ada yang paling hmm. established, yang paling established, dan itu yang membuatnya terlalu besar <coughs> adalah dia punya koleksi dictionary, kan? Jadi, bahasa-bahasa <coughs> di seluruh dunia itu dikumpulin semua, untuk dan uh, kayaknya belak belakangan uh, bisa di, di dipisah, tapi awalnya ya. belum bisa ya. Lihatnya. Awalnya belum bisa jadi satu, maka dari itu dia besar sekali. Dan salah satu yang apa fitur yang menarik dari library-library seperti momen JS, ada date, DJS sekarang ya, ada date FNS dulu, itu yeah. adalah <coughs> yang sering saya pakai adalah relative relative time format. Yeah, ini juga menarik. Iya. Iya. Yeah, ternyata sudah. Ada juga di INTL. Iya. Yeah, betul. One day ago ini pemerintahan apa product owner atau produk lead ini kalau kita bikin produk yang user facing Betul. Maksudnya yang apa customer atau client facing nih hampir pasti iya. ada ya kan ada chat app lah apa, atau email jam atau lalu apa iya kalau kita ganti di sini dan kita run dia akan menjadi itu dalam tiga quarter satu hari yang lalu tuh bahasa Indonesia kan padahal dia tulis minus 1 day tapi sudah di convert ke Indonesia jadi ini e, membantu sekali tidak perlu ada library tambahan, tidak perlu apa memberatkan user untuk mendownload, eh, uh, library. Kita udah bisa menggunakan entel ini di uh, browser, browser modern ya. Ada ininya enggak? <coughs> Can I use? Ah, ini dia, ada like paling bawah. Kayaknya sudah, sudah lengkap semua stabil. ya. Iya, sudah ada semua. semua ya. Cuma Lampin belum semua metodenya, support kelihatannya ya. Relatif time format katakanlah. Ini Relative. udah 71 Terus udah cukup lama kan. Kita udah 100 kan versi 100 ya. Ini udah cukup oh, stabil kok. Udah cukup ini. stabil lah. Ya. Jadi aman ya. Aman dipakai. Oh, iya. Aman. Dijau semua. Oke okay. ya. Ijo semua. Gitu. Dan uh, itu apa namanya. Uh, sedikit uh, promosi. Saya pernah punya uh, online course untuk uh, progressive web apps. Ini dia contoh aplikasinya. Aplikasi e-commerce yang jualan produknya yang yang diidam-idamkan Ivan. Herman Miller. Herman Miller. Ya, ini saya bikinnya pakai YNTL. Itu tahun 2021. Ya, ini kode sumbernya seperti ini. Jadi sederhana. Ya, kita tinggal panggil NTL, nggak perlu import, nggak perlu apa. Kemudian kita. Tanpa harus tanpa harus import atau install. Iya, terus kita kasih kita mau destinasinya tujuannya adalah number dari negara mana, stylenya currency, kita bisa pakai style yang lain juga, ada beberapa style selain currency. terus kita tambahkan ini adalah currency-nya IDR, sehingga hasilnya yang dari yang tadinya 52 juta dalam bentuk number dia di format ke dalam bentuk RP spasi lima puluh dua titik sudah separator nolnya eh iya. separator titiknya juga ya iya itu sudah ya. otomatis gitu itu sekalian RP-nya itu juga sudah dari Intelnya RP-nya juga string. sudah dari Intelnya begitu dan uh, tadi kita sebutkan apa momen JS kan momen JS itu adalah salah satu yang paling populer dan juga uh, paling berat karena uh, apa ukurannya yang cukup berat dan salah satu cara untuk mengetahui seberapa, baju, seberapa besar Uh, sebuah uh, library ya teman-teman bisa menggunakan bundle phobia. Ini uh, web yang bisa digunakan untuk ngecek uh, seberapa besar sebuah uh, library. Katakanlah tadi momen ya. Kita lihat di sini ada ada. Nah, momen ini udah dipisah sekarang. Ada momen, ada time zone, ada lokal dan lain-lain ya. Kalau dulu jadi satu semuanya, makanya dia besar sekali. Tapi kita lihat sekarang ukurannya Whoa. Masih cukup besar, 300 kilobyte, ya, 290 kilobyte, yang sudah diminify. Kalau kita lihat download time-nya, bayangkan, satu setengah detik hanya untuk mendownload si library moment. Sedangkan di NTL kita tinggal pakai nggak perlu download. Kalau yang lebih kecil, apa? DJs, ya. DJs ini, ya. Nah, DJs ini jauh lebih kecil, 6 setengah kilobyte, atau download time-nya, kalau yang di slow 3G, ya. Atau di 4G itu 3, det 3 mili detik, tetap ada uh, delay time-nya sedikit. Yep. Gitu. Nah pertanyaan sekarang, uh, nih ditulis ya kelihatan, ya. pertanyaan sekarang kapan uh, kita apa memutuskan untuk menggunakan library, kapan kita memutuskan untuk tidak menggunakan library atau mungkin ada kalanya kita harus bikin sendiri. Kalau nah, saya sebetulnya, nah, by ya. default, Gimana? Gimana kalau saya by default jangan pakai bikin library apapun. Nah, okay. by default jangan bikin, jangan juga bikin sendiri. By default pakai API dari web yang ada dulu. Hmm, kalau... Usahakan pakai okay. yang ada. Okay. Kalau sampai nggak, uh, misalnya dalam development ya, oke okay, kita butuh sesuatu gitu. Pikirkan dulu misalnya apa yang ada dari web. Contohnya. Uh, Intel ini nggak nggak hmm. banyak loh web API ya, minggu lalu pernah kita bahas web API itu di MDN itu ada banyak sekali yeah. um, apa aja yang sudah ada gitu jangan develop jangan reinvent the wheel dulu gitu ya pakai apa yang ada kalau misalnya nggak ada baru, baru kita coba pikirkan um, library apa yang kecil hmm. yang yang kira-kira make sense gitu. Um, contohnya ya yang paling yang paling terkenal kan lodas ya lodas sebelum hmm. di lodas sebelum dipisah itu kan gede banget ya ya masa cuma mau pakai buat apa itu yang lodas itu yang hanya uh, kalau masalah compare object ya biasanya <laughs> yang ngasih sih. pas dip, antara, apa, dip, dip, dip -compare antara compare atau object, di image, filter filter atau yang gitu loh kayak misalnya dia kalau kita get sesuatu objek kalau nggak ada returnnya defaultnya apa gitu tau nggak gitu. kalau nggak salah loadas get deh itu ya jadi hmm. hanya untuk pakai get doang itu di import seluruh loadas ya nah, itu saya kalau misalnya ketemu developer yang bikin gitu aduh jangan deh pakai ginian kalau cuma mau pakai getnya doang jangan pakai loadas ya udah bikin aja sendiri lah gitu yeah. <laughs> nah itulah maksudnya komparasinya gitu kalau hmm. sampai kayak butuh butuh butuh banget Uh, misalnya kayak uh, contohnya memikirkan antara Fetch API atau pakai Axios misalnya. Hmm. Ya Kalau memang butuh sampai lebih mendalam karena harus pakai uh, asinkronus plus dia ada authentication atau ada bla-bla-bla yang perlu kita customize di header, ya pakai Axios misalnya. Ya. Kalau enggak ya, pakai Fetch API aja gitu. Itu dari saya. Hmm. Eka gimana Eka? Hmm, sebetulnya ya sama kalau misalnya apa start small dulu kan ya kalau misalnya masih bisa pakai web API yang udah ada ya pakai aja tapi kan pertimbangannya mungkin browser support ya apa kita harus support browser apa aja ini kan tergantung sama apa analytics user base kita ya cuma kalau dalam kasus heeh oh, dalam kasus intel ini kan sebenarnya supportnya udah merata jadi ya enggak masalah sama sekali ada kasus lagi kemungkinan kedua terlanjur misalnya kan enggak semua kode kita tulis dari awal ya kalau legacy code mm -hmm. dan terlanjur pakai library yeah. terus dipakai di banyak tempat jadi kalau kita ganti satu ini takutnya rusak yang lain dan uh, belum, belum ada waktu yang cukup buat apa totally nge-replace semua Iya, sementara pakai itu dulu cuma biasanya kalau strategi aku sih ya minta waktu untuk pelan-pelan diganti aja dan kayak misalnya yang tadi disebut Ivan soal Lodes, padahal cuma sebetulnya yang diperluin yang dipakai tuh cuma get nah kan bisa juga bisa curang-curang dikit lah sebagian besar kan bukan curang ya maksudnya berakal lah akal-akalan MacGyver ya eh, apa Lodes atau library sejenis kan open source kadang hmm. tuh uh, hal yang pengen kita pakai tuh segitu kecilnya sampai ya udah kita buka aja uh, di bagian metode yang kita pengen copas aja nah, <laughs> ya copas dengan dengan kredit kalau kalau misalnya yes. kode kita juga publik yang nggak apa-apa kita tetap mention kredit uh, cuma kan maksudnya ini untuk keperluan performance selain performance juga mengurangi dependensi ke library kan nah itu yep. yang pertimbangan kedua ada pertimbangan ketiga nih tadi udah Uh, udah masuk di list itu sih pertimbangan ketiga adalah kadang kita butuh isomorfik yaitu uh, reusable function JavaScript yang jalan di server jalan di client jalan di client, client browser maksudnya yes. nah Intel itu kan uh, web API ya browser API jadi bukan eh atau Tapi ada sudah Udah, ada ya? di no. sudah. ada ada oh, mantap. nah ya. itu pertimbangan yang juga gak, tapi kalau ternyata udah support ya udah berarti aman bisa dipakai aman. iya ya, semua yang enggak ada yang enggak ada itu yang ada apa? yang pakai window object misalnya apapun ah. itu intersection ah. observer resize Loh, observer, semua ada, dulu fetch fetch aja <laughs> sampai lama enggak ada kan jadi mau saya uh, cek itu dulu kalau udah aman gak. di kedua environment jalan ya udah oke okay, itu nih mantap. sudah ada di deno dan di node js Wede yep. no aja ada, iyalah satu engine ya sama no, <laughs> mantap. Ya. Begitulah. Ada yang no, ya, ada begitu. yang bintang, bintang ini apa? No, uh, apa ini? Nah, itu cuma apa? Okay. Oh, option, beberapa, ya. eh, beberapa metode ya. Yes, gitu, benar-benar. Ya, Jadi tadi yang perlu di-highlight adalah kalau misalkan kita pakai sebuah satu fungsi aja, baik itu dari lodash kah atau dari moment kah atau dari jQuery kah, uh, itu kan open source ya. Coba aja ditelusuri, dibuka sourcenya, kita lihat. Misalkan kalau dulu tuh beberapa kali saya sering nemuin kalau misalkan kita udah pakai React. Kan React ada tuh, React DOM.com apa yang buat render kan buat render terus render yang mau render, render adalah app-nya kemudian tujuan div id sekian oh. div id app gitu kan nah div id app-nya pakai jquery selector ya <laughs> <laughs> <laughs> hanya untuk select select div dengan id app itu beberapa kali saya pernah lihat padahal ya. kalau nggak ngerti cara selection mungkin karena sudah terbiasa kadung terbiasa dengan jquery zaman dulu kan jquery kayak udah no brainer ya kita install gitu kan bahkan kadang dia kayaknya udah jQuery kan iya bahkan kadang-kadang satu web itu bisa lebih dari satu versi jQuery ada versi jQuery jQuery versi dua kan itu yang... tiap plugin bawa jQuery sendiri iya karena kompatibel kan gitu kan jadi ada plugin yang tidak kompatibel dengan versi 2 atau sebaliknya jadi karena sudah terbiasa ya jadi pakai dolar dalam kurung petik satu pagar jQuery oh, select like gitu kan Selector, kalau misalkan yep. uh, kita aware bahwa kalau kita bawa jquery itu ukurannya sekian ya mungkin kita harus melihat ini selektor ini kayak mungkin gimana sih karena, cara jalan mungkin ]nya? mungkin karena nggak aware kalau itu jquery mungkin karena itu javascript bisa kiranya bisa gitu. jadi karena ya, jquery itu bagian dari terlalu, javascript gitu ya terlalu terkenalnya javascript jadi semua apa-apa semua pakai jquery yeah. uh, jadinya kirain kalau dolar apa itu itu adalah, adalah bagian jQuery. dari Eh, javascript adalah bagian JavaScript. Hmm, sama kayak Node.js ya. Adilah, itu udah ya. ini ya. Ya. ya. Jadi. Dan iya, itu iya. juga karena perkembangan Web API kali ya. Kalau dulu emang belum bisa, maksudnya misalnya beberapa dari Node.js ya. kayak contoh yang paling itu short sih yang kebayang. Dulu kan short ya. belum di uh, masih merge. banyak yang belum support ya sort. Merge. Betul. Lama-lama sekarang udah ada di, maksudnya um, apa? Udah di stable release semua browser ya udah itu jadi obsolete dulu justified, cuma sekarang jadi nggak perlu lagi iya bahkan selector jQuery eh sorry selector JavaScript tidak se semudah sekarang kalau sekarang kan tinggal query selector atau query selector all udah bisa pakai kelas, pakai yang titik atau pakai pager gitu kan kalau zaman dulu kan harus sel apa Get ID, uh, get get get apa, element, get, by get class, element by ID, tapi... get element by class name gitu kan. Uh, jadi sekarang uh, mungkin agak males gitu ya <laughs> buat kita developmentnya. Malas. Vanilla hmm. first, vanilla first development C. <laughs> semua semuanya harus semua semuanya harus vanilla dulu gitu. Diutamakan vanilla dulu. Mm -hmm. Pakai apa yang nah. ada. Iya, ada yang cinta <laughs> mati sama jQuery ya. Cinta pertama, oh, satu bener -bener lagi, lupa ya, sulit lupa. satu lagi soal kenapa saya mengurangi memakai library. Uh, itu? Third party. itu maintain maintenance ya, kalau misalnya memikirkan hmm. uh, memikirkan maintainability-nya skala panjang gitu ya, dalam waktu panjang ya, library, library, library itu sebutkan bisa ada vulnerability juga, gitu bisa terjadi vulnerability ya, kayak waktu dan mereka itu, butuh di update. Ya, ada kasus, ada kasus Betul. apa sih, ya vulnerability entah karena sengaja atau enggak sengaja, kalau kasus yang ekstrim kan, itu yang ya. JS kemarin, yang karena dengan sengaja ya si kreatornya lagi ada masalah sendiri, terus apa uh, si library-nya di break, atau bisa juga vulnerability yang enggak disengaja atau karena dari dependensinya ya hmm. dependensi ya yeah. intinya kita kan tetap harus aware untuk update itu ya jadi uh, apa namanya untuk keep update itu kan ada waktu yang harus diinvestasikan di masa depan kalau kita pakai third party hmm. biasanya kalau di GitHub itu kan sudah ada apa namanya ada botnya ya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 <laughs> iya, padahal kadang kalo itu enggak kritikal di... sama Itu bahkan mungkin nggak breaking, ya. Cuma kan, tetep, uh, waktu kita npm install, ya, tetap jadi error, ya. Iya, iya. Kalau, kalau, apalagi lebih parah, kalau misalkan tiba-tiba uh, projectnya berhenti, ya, nah. terpaksa kita harus, Pasal kita yang bongkar. harus maintain, kan. Misalkan ada bugs dan bugs-nya kritikal, terus kita send isu-isunya, nggak dijawab, nggak dibales. Terus, uh, mungkin dia bilang, silahkan PR gitu ya. Mau nggak mau, harusnya lontan, <SILENCIO> Yang kan. Jadi kayak Jadi, uh, kayak, anggaplah kalau kita pakai sebuah library itu, anggap aja seperti kita osos ke orang. Itu kecuali kalau misalkan kita uh, apa ya lempar tanggung jawab setelah aplikasinya jadi sudah oke okay, tanda tangan acc duit dapat udah bye bye gitu kalau itu sih aman ya handover handover jalan yaudah. ya udah yeah. ya kan emang maintenance sama apa maintenancenya beda kan lagi kan, gitu kan beda emang yeah. <laughs> jadi ya fair -fair tapi begitu kalau emang dengan gitu. klien yang sama tiba-tiba dia bilang ya udah kita tanda tangan maintenance uh, dengan apa dengan uh, project harga project yang tinggi terus tiba-tiba kita harus maintain banyak Uh, terpati library juga capek juga sih ya jadi yeah. harus apa ya harus dipikirin bener-bener kalaupun mau terpaksa harus menggunakan terpati library ada konsiderasi khusus enggak uh, Project Seperti apa yang aman Project Seperti apa yang sebaiknya dihindari uh, Project yang komunitasnya sedikit itu harus dihindari dihindari ya karena, ya karena me Uh, maintenance-nya. Misalnya kalau contohnya kita lihat sebuah project yang kita pengen pakai. Hmm. Ternyata library tersebut bisa lihat ya di npm.js itu kan. Kapan sih terakhir kali di-maintain. Yeah. Kapan sih terakhir kali di-update. Hmm. Uh, terus kemudian uh, requirement-nya berapa. Misalnya kalau mau di-install pakai not ya. Terus hmm. uh, untuk Dependensinya apa aja, kan bisa kita bongkar, itu dependensi apa-apa aja. Kalau misalnya itu udah obsolete, ya jangan dipakai. Tapi kalau misalnya uh, main, yang yang maintain juga sedikit, ya jangan dipakai juga. Karena yang ngerjain open source itu nggak bisa dipaksa juga kan dia untuk update. Mm. <laughs> yeah. Nah ya, itu ada komentar bisa ngomong open source kan, donate lah biar open source donate, ya. Nah, yeah. itu cocok tuh komentarnya. Kalau nggak bisa donate uang, donate tenaga. Uh -uh. Jadi kontributor, ya kan? Iya, yeah, kalau oh. maksudnya itu versi kalau kita emang pakai. Nah, itu contoh kasus yang justified justru itu sih, misalnya uh, entah gimana suatu library itu, ya contohlah DJS atau semacamnya, kita emang udah pakai itu dan sesuai kebutuhan kita, ya nggak ada salahnya kalau emang kita punya waktu, Uh, kita invest juga ke situ. Itu kan sebenarnya apa ya? Kayak simbiosis mutualisme berarti kan ya? Yeah, uh, dengan betul. dengan uh, apa? Gabung di komunitasnya, uh, ikut kontribusi kan ikut. Uh, kita jadi lebih tahu. Kita jadi bisa lebih uh, menjamin lah kayak performa atau keamanan karena kita terlibat di situ. Ya, yeah, ya. Yeah. Terus ada pertimbangan lain sih uh, kalau dari aku jadi kayak aku uh, kalau buat tanggal nih uh, buat formatting walaupun mm -hmm. udah ada Intel sebenarnya ada satu project yang sampai sekarang masih pakai DJS. Sebetulnya alasannya ka lebih karena terlanjur sih <laughs> itu dulu banget uh, dan butuh cepet dan emang ya udah pakai DJS aja. Eh nah, cuma uh, emang pernah uh, pernah ngecek Pertama kan yang dicek itu uh, kayak yang tadi udah dibilang Ivan juga, aktif diupdate, ya terus supportnya emang udah, ya dari pertimbangan awal juga uh, browser dan environment support udah masuk. Nah, ada nih ketiga, uh, coba aja iseng kita baca-baca source code-nya. Kita paham nggak? Maksudnya uh, kalau hmm. itu sesuatu yang uh, mungkin dari style kurang cocok sama kita, atau bahkan kita sulit paham, kita nggak tahu nih apa yang kan membaca kode orang lain itu sebenarnya kayak seni tersendiri ya kadang yeah, yeah. kita nggak tahu ini apaan sih ini kenapa gini ini munculnya dari mana Nah, saya kalau kita lihat sekilas dan kita kurang bisa mahamin kode itu entah beneran karena kurang paham atau karena emang karena kita nggak berkenan kita nggak cocok aja sama stylenya atau sama dependensi hmm. mereka Oh uh, ya udah sebaiknya jangan dipakai. Kenapa? Karena kalau misalnya suatu saat ada emergency yang kayak tadi tuh ada yang apalah ada masalah issue dependensinya versinya clash atau ada vulnerability issue uh, kita nggak bisa dengan gampang ngefork dan adjust sesuai kebutuhan kita. Nah kalau misalnya yeah. kita paham dan kita cocok uh, kita uh, cukup paham sama cara kerjanya ya udah kalau suatu hari kita butuh Entah karena ada masalah atau karena kita perlu optimize aja, ya udah kita tinggal pinjam bagian-bagian yang perlu aja kan. Hmm. Betul, betul betul. Oke. Okay. Dan kalaupun seandainya akhirnya kita memutuskan untuk uh, bikin sendiri in-house, ya alangkah baiknya juga itu di uh, share juga di open source aja gitu, biar yang lain juga, kalau misalkan kayak, kayak tadi misalkan momen JS gitu. Open source, iya. open source first development, sih. Bahasa iya. kerennya. Mungkin di awal ya nggak nggak di open dulu kan? Maksudnya, oh kita butuh nih mau Js kayak apa? One day go misalkan yang tadi. Uh, hmm. Hanya itu aja misalkan kita butuhnya. Ya udah kita lihat kodenya si apa momen JS Mungkin kita buat versi kita sendiri dengan bahasa Indonesia misalkan. Habis itu ya bisa kita share ke apa ke open source sehingga teman-teman atau perusahaan-perusahaan lain yang uh, butuh hal yang sama tapi nggak mau install Moment js bisa pakai uh, versi kita gitu dan itu juga bagus buat perusahaan gitu kan Iya atau di default um, juga bisa iya yeah. ada ada juga satu hal yang perlu diketahui kalau kita mau open source kan itu nggak cuma kayak kita membuat open source kan That's it gitu. Selesai. Kita juga harus maintain. Maintain. Nah, yang paling berat. Ya. yang paling berat. Investment jangka panjang itu, dan ya. itu harus ada kayak bagian waktu. Banyak kan? maintainer mantenan, opsi itu itu uh, sensian orangnya <laughs> <laughs> Iya, karena itu karena, istilahnya bukan jobdesknya dia kan. Gitu. Iya, bukan. Mm -hmm. Ya beda ya kalau jangan disandingkan dengan kayak Evan yang khusus main jobnya adalah maintenance yaitu pekerjaan seharian open source. Source. beda oh, antara... tapi kan mulainya dari awal ya dia iseng-iseng bikin produk sampai suatu saat dia bisa full-time dan yeah. sebenarnya ya itu opet yeah. uh, itu jalur yang valid kalau emang ternyata valid juga di... jalur yang hanya... sangat ideal sebenarnya jarang terjadi <laughs> <laughs> belum banyak aku. jarang kalau sama. kalau kita rilis sebuah plugin dan uh, dan kita masih punya main job atau suatu saat, misalnya kita di plugin sekarang kita rajin maintain. Tapi dua tahun, tiga tahun lagi mungkin yeah. aja kita sudah beda job descriptions atau sudah pindah company yang mm -hmm. kita gak apa namanya, gak pakai uh, produk yang kita buat itu, open source yeah. project yang kita buat itu lagi. Jadi gimana mau maintain kita sudah gak pakai lagi gitu Betul. dan Itulah saatnya kalau ada yang mau ngambil alih di di for ngambil alih iya. silahkan silahkan gitu maksudnya ya. rilis open source yes recommended tapi juga butuh investasi waktu untuk harus dipikirin ya. Betul. Dan sebenarnya hmm. itu seleksi alam juga kali ya maksudnya uh, dari kebutuhannya apakah banyak orang yang pakai apakah banyak orang yang butuh dari segi si developer kreatornya juga. Apakah dia bisa kayak gain traction? Jadi kayak apa banyak maintainer yang tertarik bantu dan suatu saat kalau dia udah nggak bisa si kreatornya sendiri udah nggak bisa maintain lagi, apa ada yang nerusin? Apa ada yang bisa jadi penerus? Itu kan faktornya banyak ya sebetulnya rumit. Cuma ada justru sebaliknya ada kasus idealnya sih kayak Rich Harris kan ya, dia kan sebetulnya hmm. dulu punya uh, dia kreator swell tapi sebetulnya dia dulu punya kerja full time ya kan dia di apa yeah. New York Times dia ya? Dia desainer kan aslinya kan? Desainer tapi desainer kalau di sana kelihatannya kan banyak desainer ya? yang eh uh, uh, uh, dia desain tapi sekaligus coding. Nah hmm. dia kan di bagian data visualisasi kayak apa sih artikel berita yang ada yeah. uh, yang interaktifnya ada kan data visual visualization ya yeah, infografik yeah. yang infografis. interaktif lah. Nah, dia yes. bikin Swell kan buat menuhin buat. kebutuhannya, kebutuhan kerjaannya pas itu kan. Nah, ternyata yeah. Swell bisa sepopuler itu dan gaining gaining traction sebesar itu dan akhirnya sekarang dia di-hire full time, uh, ditarik hersel buat kerjain mm -hmm. ya si Swell itu si produk open source-nya. Oh, gitu ya. Bukan Jadi... bukan buat dimati, enggak kalah next ya. <laughs> Swell kit, enggak biar orang yang <tutut> pakai kit ikut ketergantungan sama Versel juga. Iya. <tut> <tut> <tut> yeah. Ya, itu juga menjadi alasan kenapa perusahaan-perusahaan besar teknologi di, terutama di Indonesia ya, uh, mereka tuh jarang mengeluarkan kayak framework-framework seperti Next.js gitu. Padahal setahu saya dulu sempat ada beberapa. Ada satu yang saya tahu, tapi akhirnya nggak di-maintain karena ya tuntutan pekerjaan. Ya, jadi ini kan kayak project hobi sama pekerjaan sehari-hari. Project hobi kita awal-awal uh, mungkin kita berapi-api, wah wow, semangat gini. Exactly ya. Iya. Begitu ditumpuk sama kerjaan deadline dan lain, lain, lain udah bye-bye gitu kan. Hmm. Makanya uh, beberapa dev tools yang cukup menarik atau framework yang cukup menarik biasanya itu dikembangkan sama perusahaan yang memang men, apa ya, memonetisasi dari situ ya kayak Vercel misalkan dia bikin framework walaupun tidak ada hubungan tidak ada hubungan langsung dengan produknya dia yang adalah uh, hosting dan lain-lain ya uh, cloud gitu kan tapi uh, banyak orang yang akhirnya pengguna uh, NextJS akhirnya pakai Vercel. begitu juga sebaliknya pengguna Vercel juga menggunakan NextJS karena sedikit-sedikit mereka integrasikan kan Nih, kayak function ya itu sebagai funnel sih karena hmm. uh, integrasinya gampang kan Yeah. bahkan front end developer pun nggak usah ngerti infra bisa langsung deploy serverless semua ya udah Betul. itu kan sebetulnya kayak apa bisnis strateginya mereka lah yes gitu dan ya yeah. akhirnya yang terkenal-terkenal ya sem semacam itu kan uh, apa uh, NextJS kemudian uh, Remix Remix juga dikembangkan barusan oleh beberapa beli, orang itu dan barusan dibeli oleh Shopify barusan dibeli gitu, Shopify ya, ya? <laughs> Jadi udah sebikin mana ya Gatsby. Gatsby, udah bikin perusahaan sendiri, sudah di funding, kemudian turun dulu naiknya luar biasa cepat. Dulu yeah. naiknya luar biasa cepat. Apa ada yang menggaung-gaungkan bahwa ini adalah uh, The fastest Word, WordPress killer, gitu kan? Yeah. <laughs> Karena kan yeah, Node.js, iya Node.js uh, JavaScript itu uh, belum punya apa ya killer app seperti PHP kalau WordPress gitu kan? Uh, mm -hmm. Jadi, itu digaung-gaungkan, digadang-gadangkan. Eh, sekarang melempem ya? Enggak <laughs> tahu ini nasibnya gimana. <laughs> ya, yeah. gatsby karena barusan teringatnya Gatsby karena barusan solve masalah. Gatsby di oh masih, hari masih ini pakai tadi. Ya Gatsby ya? Oh, <laughs> karena nah, legacy code mana, kan? Berarti. Oh, oh legacy, legacy code ya? Jadi ya mm -hmm. udah legacy ya? Luar biasa ya? James stack ya? umur yeah. library di dunia front-end web itu kayaknya <laughs> kayaknya kalau setahun itu udah lama banget ya gitu ya setahun gitu. udah usur yeah, iya. udah <laughs> ya kalau nggak apa kalau nggak bisa bikin inovasi baru kayaknya cepet itunya hilang tahu oh, nggak masalahnya apa double rendering aduh react no. lagi double rendering lagi Astro dong <laughs> paling, <laughs> paling <laughs> males paling paling males berurusan sama react application itu Double rendering <laughs> di performance ya kenanya <laughs> iya sudah ngelot ngelot lagi nah itu kalau buat teman-teman yang, yang, yang tertarik sama itu kita ada kita ada episode yang tentang apa sih waktu dulu uh, Island ya yang masalahnya dan mulai ini, episode sama 2. Island Architecture episode berapa episode 2 sih S Iya. episode satu eh, episode 1 episode satu ya I architecture. Iya episode 2 kan kita mulainya dari nol. <laughs> iya. Kita kan ini JavaScript, C. <laughs> iya. Sekarang kan lagi apa <laughs> uh, itu kan framework, framework baru lagi bermunculan kan ada Quick, ada Astro, ada apa itu banyak. Uh, fresh ya. punyanya mm -hmm. Deno. Ya fresh Deno ada macam-macam ada banyak bahkan itu di front end di back end juga uh, uh, mulai banyak kan rantai-rantai baru kan ada bun js ada deno sebelumnya uh, uh, terus juga kemarin itu uh, sembari di launchingnya next js versi tiga juga mereka bikin uh, banding sendiri kan turbo webpack ini turbo webpack ada pakai gua bagus ya sih ada iya. pakai belum yang bikin itu... adalah yang bikin webpack juga jadi sampai gitu ya polanya huh? yang ya? Bikin, bikin apa ya. iya tapi kan ras sekarang kan? Dia juga di-hire sama Vercel. Oh. Si yang bikin webpack itu. Uh, yang bikin atau maintainer utama atau apalah Macam semacamnya. Ya. Itu di-hire oleh Vercel. <laughs> Kerja hmm. di Vercel. Dia pakai SOC yang adalah uh, Rush. Rush uh, Iya, terus ada yang menggadang-gadangkan kalau Turbo Pack ini lebih cepat 10 kali dibandingkan VT. Habis itu Evan Yu uh, nyobain. Ternyata nggak 10 kali ini lebih cepat beda sedikit aja HMR nya yang lebih cepat ya. hmm. yeah. hotmodel reloading yeah. itu kan Viteh kan kayaknya baru setahun belakangan ya populer gitu kan terus tiba-tiba orang udah sibuk episode... ini Viteh gimana ini kok ketinggalan gitu kan <laughs> udah sibuk padahal Biasa-biasa aja, santai aja kali, gitu uh -huh. nih, nih, nih. Ya, dan itu yang... sebenarnya bahasa marketing banget ya sih. Oh iya, yeah. yeah. nah itu. Bener ya, oh, Tobias Kopers. Wah, yeah. Kang ngikutin banget, mantap. Kita aja nggak tahu namanya. Jadi gini, kadang itu bahasa marketing juga sih. Misalnya hot module reloadingnya, itu kan fit udah cepet banget ya. 0,1 yeah. milisecond. Uh, hmm. Terus katakanlah, taruh si Turbo Pack itu emang betul 10 kali lebih cepat tadi berapa 0,1 millisecond terus jadi 0,01 millisecond. Enggak yang <laughs> Itu signifikan enggak si, sih buat kita? Kita ngerasa enggak? Si Fit itu 0, salah ya 0,9 hmm. dan si Turbo hmm. Pack 0,1. Oh. Itu, itu beda 0,8. Ya, 1/9 dibulatin ke atas rutin gitu ya. Kalau ya x gitu. Jadi itu, sebenarnya jadi Sebenarnya masih di bawah di bawah satu second gitu, masih instant. Nah, iya. Cuma ya, ya kalau kita notus kalau kita switching maksudnya, switching itu juga ya uh, maksudnya mata, maksudnya juga mata manusia itu ya. sadar enggak sih? <laughs> jadi kan sebenarnya hmm. itu bukan poin yang wah banget. Cuma kalau pakai bahasa marketing kan ya 10 kali lebih cepat. Wow. Wah, langsung heboh ya. Wah, ini kita harus upgrade nih, harus migrate nih. Ya, kan baru fast, kemarin. Blazing lives, <laughs> hype, hype, hype driven, hype driven <laughs> development. Iya, <Hipe -driven laughs> <development. laughs> ya yeah. yeah, begitulah. Itulah itu memang uh, apa ya naturalnya di dunia JavaScript ya seperti itu ya. Mungkin yeah. di back end tidak, tidak se sesewah itu ya. Gitu kan. Oh, nggak juga. Justru kayak PHP, PHP kan update terus nih iya bagi teman-teman nih sekalian sedikit ngasih tau PHP 74 bulan depan udah diperketat. oh cepet banget kayaknya belum uh, terlalu banyak nggak ya. maksudnya enggak, kalau back-end PHP 74 back itu uh -huh. oh framework uh. ya framework iya kalau uh. framework back-end kayak PHP Laravel udah berapa lama sih berjaya gitu belum ada uh, Laravel tuh update lagi, terus gitu, kan? loh tapi dia pake okay. fit sekarang yang baru <laughs> hmm. Nah, kayaknya yang Mereka. baru itu, yang khusus buat PHP 8 ya, kalau nggak salah, Laravel yang baru. Iya. Terus juga uh, Node.js lah yang masih JavaScript. Express yang masih banyak ya, walaupun ada yang lain ya, tapi yang istilahnya yang masih di top of mind itu kan masih Express. Uh, Apalagi Ruby on Rails, uh, Python, Django gitu. Jadi kayak uh, tidak apa ya, nggak, nggak secepat yang di front end gitu. Front end bahkan nggak usah nyebut makanya, uh, framework gitu kan gak usah nyebut framework uh, nyebut apa bundlernya aja tuh udah berubah berapa kali gitu kan dari gulp habis itu ada webpack habis itu ada vite sekarang ada tubuh, web api pack. web api aja mbak cepet banget rilisnya mas nah itu hmm. makanya kita ada ngobrolin web tiap minggu ya ada konten terus Ingat. aman ini <laughs> yang benar Mereka aman kemarin banyak. udah nanyain kita mau bahas apa nih <laughs> lo kan udah deh udah, ada oh iya, udah banyak dengan ya beres siapa ya hmm. apalagi yang mau dibahas nih kita sudah berapa jam oh belum jam sembilan masih panjang ya lho. Lho, Loh, tadi nantai. belum apa benchmark comparisonnya oh iya oh, benchmarknya tadi mana Ivan Ivan coba ya, ya, benchmark ya, lo gimana caranya kita bisa tahu uh, bisa ngetes uh, salah satu apa salah satu uh, yang perlu kita uh, apa ya bandingkan atau yang perlu kita konsiderasi adalah kecepatannya kan kecepatan gitu. memproses kecepatan memproses Jadi, sebuah saya mencoba ya. membandingkan antara moment JS menggunakan hmm. JSbench.me dan zoom in dan moment JS dan Uh, Intel, jadi percobaan yeah, okay. dan ternyata mm -hmm. yang mana lebih cepat? Da -da -da -da -da -da -da. Plot twist. Ini momennya. <laughs> nah, momen lebih cepat. Faster. Okay. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa? Gitu. Kok bisa? Kita coba yang lain. Uh, Luxon dengan momen uh, dengan Intel. Eh, mana Intel. Luxon ini library untuk uh, time juga ya? Sama ya. Iya. Salah. Saya belum copy-paste. Ini hasilnya sama ya. Intel ini format hasilnya sama. Oke. Okay. Luxon. Oh, bisa dengan, lebih cepat. Dengan. Ter-party ya. Loh. Itulah. Cuma, oh, running emang satu persatu ya. CS Bench-nya. Yeah, iya, lebih lambat. Lower. 97%. Selawar, 98% persen jauh DJS dengan Intel untuk dead format parsing. sama hasilnya ya. Jadi meskipun hmm. menggunakan web API, bukan berarti lebih cepat. Tapi ada trade-off di sini ya, ada trade-off hmm. yang perlu diketahui. Kalau misalnya kita eh uh, library, pertama yeah. ada overhead yang perlu dilakukan, yang di download. Ya, ini saya nggak tahu berapa kilobyte, tetapi tadi dari momen JS ya, banjul uh, banafobia yeah. tadi mengatakan sekitar dua ratus kilobyte. Hmm. Uh, sedangkan ini 0 kilobyte. Ter yes. Terus pertanyaan, apakah di website teman-teman menggunakan 743 kali operation per second untuk untuk untuk nge-parsing dead format, parsing format. Jadi, kan itu, itu dalam tinggal. satu komponen nggak uh, mungkin nggak ada 70.000 yeah. tanggal sekaligus yeah. nah kan tergantung jadi, aplikasinya ada, Iya sedangkan uh, loading untuk ngedownload 200 kilobat tadi di 3G itu butuh 1,5 second 1,5 detik jadi itu trade-off nah jadi, kalau nggak butuh-butuh amat, ya ini kan yang paling sering membuat lambat, bukan operationnya, kan? Sebenarnya gitu. Yeah. Jadi, meskipun di berdasarkan hasil tes ini, saya nggak tahu bagaimana dia melakukan tes. Ya, uh, hmm. masalah hasil tes ini mungkin dia nggak pakai browser atau gimana, saya nggak tahu. Uh, dia lebih lambat, tetapi uh, menurut saya, kalau di compare dengan trade-off harus download. 200 kilobyte atau kalau si, paling kecil tadi paling kecil tadi si DJS ya uh, hmm. 2 kilobyte ya mungkin saya lebih konsiderasi kalau harus memilih library saya harus memilih uh, saya memilih lebih memilih yang paling kecil untuk mencapai kebutuhan saya hmm. kalau harus memilih daripada memilih uh, library yang uh, berat untuk di download oleh user. Yeah. Oke. Okay. Bisa, teman-teman bisa ngetes array, juga bisa parsing string, parsing yang lain, bisa coba dites di sini juga Baru bisa. tahu ya, nih ada jsbench.me, baru tahu ada tools kayak gini, seru juga. Ya, sekedar buat mengetahui bagaimana, bagaimana sih performa code yang kita tulis di compare A dengan B yang apple to apple ya. Tapi ada ada ada ada apa ada benang merahnya juga beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton video dari apa yang bikin uh, GANJS, uh, database gitu ya. Itu dia sempat compare beberapa library untuk parsing JSON. Yang sebenarnya sudah ada, json.parse itu ada kan. Tapi ternyata library-library yang lain yang terparti itu beberapa ada yang jauh lebih cepat daripada json.parse. Ya. karena mungkin mereka udah apa ya uh, ya lebih advance saja ininya codingnya atau uh, algoritmanya gitu dibandingkan yang uh, yang standar yang cuman ada trade -off. ya tadi atau ada, atau ada trade off iya trade off tadi kita harus download dulu kan mungkin ukuran bukan, ukur bukan. maksudnya kan? mungkin si algoritma yang dipakai di web API ingat yang di web API itu kan tiap browser itu eh sorry tiap JavaScript engine si Si oh iya developernya beda kan betul, betul. nulis kodenya kan speknya mungkin sama uh, speknya spek sama implementasinya, implementasinya bisa, beda. bisa beda dan pertimbangan backwards compatibility-nya tuh tinggi banget kan ya. kayak yes. pertimbangannya yes. banyak ya. lah bisa tiba-tiba diubah betul. di maksimal yang ngedevelop yang ngedevelop party library atau library JavaScript itu mm -hmm. uh, ada trade off yang dilakukan mungkin nggak support dengan Maybe ya, ya maybe ya, support ya. Unicode, Format -format Unicode, atau Unicode hmm. dia dia gak peduliin. Uh, atau icon, tidak tidak untuk untuk uh, engine-nya Firefox mungkin gitu ya bisa jadi, atau enggak hmm. support think, support UTF-16 UTF-64, think, i think, UTF think, yes. maybe ya, dia cuma support ASCII yeah. karakter yeah. bisa yeah. jadi think, i yang dilakukan banyak kan betul betul jadi bisa lebih cepat ya yeah. jadi okay. Uh, contohnya saya sering tuh membandingkan antara looping-looping Java, uh, di JavaScript hmm. antara for each atau uh, oh, map for map itu mana sih yang lebih cepat? Nah, so, coba aja teman-teman PR di rumah apa sih yang lebih cepat antara map for each atau for hmm. untuk looping di JavaScript? Kayaknya kalau boleh nebak for ya yang paling for cepat, paling cepat. Yeah. <laughs> Yang paling lama bisa punya yang paling cepat ya. <laughs> yang paling lambat itu, yang paling lambat for Map, each, bukan? For each, ya. Oh, for each, for each. Okay. Tapi banyak banget yang pakai each. Ah, <laughs> huh? yang pakai each? Oh, for each. Yeah, ya, maksudnya. ya. mbak, mbak saya banyak yang suka pakai for each. Hmm. Saya, saya lihat beberapa. Ya, maksudnya di dunia saya ya. Nggak tahu kalau di dunia teman-teman <laughs> di dunia saya melihat developer-nya kok pakai for sih apa sih oh, kita kita <laughs> udah gitu. pakai map sekarang semenjak VueX mah udah map semua apa-apa di map apa-apa di filter <laughs> iya yang taunya map filter And reduce sudah itu, itu aja <laughs> map filter reduce map filter reduce <laughs> Iya. fungsi programming adalah map filter reduce udah <laughs> Oke, okay, uh, nextnya nya uh, Eka, ada yang mau disampaikan? Apa nih, uh, fitur CSS? Apa atau ya? Apa? Uh... Atau mau jawab Malam pertanyaan dari, dari Slido? Ah, juga. Ada, Boleh, nah? Boleh. ada pertanyaan bagus nih dari Slido. Mana-mana? Ini, front-end logging. Yang benar dan baik gimana? Soalnya kalau build production kan kodenya udah diminify. Dan sulit kalau mau, tahu, mau cari tahu errornya kenapa. Nah. nah tergantung error di mana nggak sih tergantung error di mana bukannya Ini bisa makanya... pakai map ya js.map map, iya, bisa. .map. Uh, chrome terbaru <laughs> chrome terbaru 108 uh, nol delapan 10 itu satu aja, dari aja <laughs> udah jesseline okay. itu ada dia bisa kalau kita kasih map map file hmm. kita nah, bahkan ya. bisa kasih breakpoint dan di oh. di tracingnya itu bisa bisa lebih jelas, bisa kita filter out tracing -nya. Jadi bisa pakai uh, cons, uh, developer console. Hmm, untuk Langsung untuk pakai bisa. developer console bisa ya? Iya. Oke, okay, oke. Okay. Terus uh, ada, ada uh, teknik uh, logging yang lain nggak? Bisa pakai ini kan kalau nggak salah ya. Kayak semacam uh, ini nama produk sih ya. Jadi kayak ada third party yang kalau ada error dia akan kirimin ke uh, oh, sebuah uh. service. Kemudian uh -huh. uh, kita bisa lihat di dashboardnya. Oh, iya punya dashboard. Uh, gitu. Itu nama produknya apa sih? Error logging service ya. Error logging service kayak Regan atau uh, sentri Sentry, ya Sentry uh -huh. yang paling ini ya. Dan lain-lain itu ada banyak. Itu menjawab nggak sih pertanyaannya? Logging itu logging error kan, bener ya? bisa macam-macam ya, login itu macam bisa macam-macam, login performance nah, juga bisa iya, iya, iya, iya sebetulnya kalau yang paling simple paling basic, iya konsol lock tahu, <laughs> sih, tetap, uh, tetap konsol lock atau warn atau error ya sesuai apa, sesuai kebutuhannya kan, dan emang yeah. uh, di kode kita handling aja maksudnya kadang kita lupa try catch ya, try catch atau yeah. semacamnya jadi kalau itu kan ngaruh juga apa Kadang ada suatu kesalahan Errornya karena enggak di catch Atau nggak di handle dengan baik Errornya hmm. gak jelas apa Nah itu kan uh, investigate-nya agak susah juga Cuma kalau kita catch kan Lebih jelas karena pas kita nulis kodenya Kita tahu tuh konteksnya apa Apa yang enggak ada Atau apa yang miss, uh, hilang missing atau invalid ya Tapi kalau yang tricky kan, adalah Ketika istilahnya mungkin di, di kita nggak kebaca atau nggak kelihatan, hmm. tapi yang yang trikinya adalah di user, user yang nah. tidak Tuh. bukan di laptop kita atau uh, di komputer uh, kita. Uh, uh, uh. Jadi, makanya butuh tools-tools uh, seperti Sentry Tujuannya adalah setiap ada error, dia akan kirimin. Oh, di user ini browsernya ini versi in, apa ininya uh, apa gitu ya, versi uh, OS-nya apa uh, error ini nih gitu. Jadi terus di round apa dan apa recordernya ya. apa tapi jangan lupa kalau misalnya apa uh, produk kita beroperasi di area yang kena GDPR atau jenisnya mm -hmm. itu ya harus ada disclosure kan harus ada Betul. disclosure harus dan kukis. kita kita harus kukis. itu kan ada bisa ada personally identifiable data ya karena itu kan ngirim juga apakah user dalam keadaan login atau enggak kan bisa aja mm -hmm. misalnya errornya waktu user yang login akses uh, route yang mungkin untuk guest atau apa itu punya uh, status login user kekirim cookies yeah. kekirim request header dan mungkin referer segala macam uh, kekirim nah itu kalau kita punya uh, kebutuhan legal compliance kita harus punya mekanisme buat handling itu cuma kalau apa soal topik error logging ya yang paling paling manjur paling oke okay, ya kayak gitu sih pakai layanan yang buat uh, yeah. login ya ya yeah, itu kalau untuk apa sudah uh, di, di sisi klien tapi kalau dari sisi kita developer ya itu tadi jangan lupa di handle dengan try catch kah atau dengan apa satu lagi dependensi kembali ke dependensi Pakailah tools yang ada di browser namanya network request blocking coba blocking blocking misalnya contoh hmm. uh, ada kita memakai J, uh, jQuery, contohnya. Tapi pakai jQuery. Terus ternyata saat, saat jQuery kita download dari CDN, ternyata CDN-nya lagi down. CDN-nya di-block. CDN nya, CDN -nya di, -block. Hmm. Nah, CDN di block Apa yang terjadi? Uh, oh, iya. Apa yang terjadi dengan situs kita? Masa jadi blank white space atau jadi berantakan? Betul. Usahakan. Uh, coba tes-tes aja pakai network request blocking, klik dari javascript kita, URL-URL mana yang yang jadi dependensi. Jangan sampai kayak contohnya. Uh, contoh misalnya kita. Paling sering nih kejadian adalah. Dia script third party atau vendor. di load dari tag manager. Tetapi the, uh, untuk ngerunning script itu. Dia nge-load -nge uh, third party vendor. Ternyata di, -di blok oleh si ad blocker. Tetapi tag managernya enggak akhirnya mm. jadi error runtime jadi error kan coba gitu kalau misalnya ada misalnya analitik-analitik ya bukan google analytics ya misalnya ada analytics-analitik lainnya sering diblok oleh ad blocker karena dia tracking mm -hmm. coba tracking-tracking uh, itu atau uh, script, script tertentu diblok baik-baik maksudnya diblok dan cek apakah sita kode kita masih aman nggak? Hmm. Jadi kita harus gitu ya. Betul. Apa harus uh, harus berada seolah-olah berada di sisi klien. Kalau di klien yes. berarti oh, apa jangan-jangan pakai VPN nih. Bisa jalan nggak ya. kode kita pakai VPN? Jangan-jangan ada ad blocker. Tahu-tahu hmm. ads kita pada nggak jalan tuh gara-gara ad blocker. By default, by default rata-rata semua semua Udah, ya. browser ya, sudah pakai ad blocker. blocker. Ya, yeah, jadi it, harus betul. kita harus aware juga gitu ya. Kalau hmm. analitik kita pasang analitik dan kita ada di kode kita ngedependensi ke analitik tersebut, masa kode kita error gara-gara analitiknya gak kelut? Iya, yeah, betul. Harus Not ada itu ya, callbacknya gitu ya. Iya, kita harus nah, tahu Nah, itu bisa, bisa applicable juga sebetulnya yang soal third party itu bisa ke first party lah, komponen kita sendiri kan. Misalnya gini, kadang ada kasus yang umum kita fetch, apa, menjalankan network request ya, ngecek user ini punya post atau enggak. Kalau usernya punya post, mungkin kita punya post komponen, tapi kan itu lazy loaded kan karena belum tentu, satu, belum tentu user sedang uh, di dalam keadaan login, dua, belum tentu user punya post, jadi komponen post kita juga lazy loaded. Itu kan sebenarnya point of failure banyak ya, bisa bisa nge fetch yang gagal, network requestnya nya nih yang gagal entah kenapa, Uh, yeah. apa ya bisa aja service kita kan sekian detik down bisa jadi emang posnya nggak muncul bisa juga mungkin aja ada kasus kita import apa lazy load komponennya yang gagal Nah itu kalau misalnya apa berkaitan sama perkara logging error tadi itu kan tergantung kita level-level kita handlingnya gimana pas kita bikin kodenya ya Jadi kalau itu hal-hal yang bisa di-expect uh, bisa di handle dari awal itu sebetulnya yeah. hmm nah ini juga sering nih kejadian ya lupa handling data nol atau undefined ya yep. itu tiba -tiba salah satu tiba -tiba kekurangannya selalu, javascript selalu ya. selalu cek response <laughs> tipe data iya. sebelum tipe datanya seperti apa atau bisa pakai terus ini kalau di eslin gitu bisa ditangkap nggak sih nggak bisa ya bisa. karena ini runtime ya ini runtime bisa ya Nah, kalau kasusnya atau, data bisa nul ya tergantung uh, type definition kita kan kalau kita punya uh, type de uh, definition yang benar maksudnya ya kalau ngarepin ngarapin response dari dari, dari network dari request terparti, gitu dari RCPI uh, gitu-gitu ya? ya kan kita nggak bisa cek lagi. Hmm. Betul, betul. kecuali harus GraphQL harus mungkin ya lebih strict kan iya GraphQL ada typesnya soalnya eh yang membantu banget itu tuh apa namanya Uh, tanda tanya itu loh, chain optional, chain optional, change. Nah, ah, Itu ya. namanya susah <laughs> um, ya, optional apa? Uh, kalau dulu kan kita harus cek kan if data, uh, uh, dot data, .length. Status, uh, Ya, data, data, data, data, data, data, data, data, data, data, gitu kan. Hmm. Tapi hmm. sekarang data, bisa dengan data, .name data, data, data, data, data, data, data, data, cukup memuaskan Iya, atau yang kalau mau lebih advance lagi yang berhubungan nul uh, yang berhubungan dengan nul atau undefined untuk menangani supaya nggak kejadian yang aneh, -aneh ya bisa pakai yang uh, type language hmm. yang dikompilasi ke javascript contohnya ada typescript ada rescript, ada script script yang lainnya itu mereka flow, udah masih ada yang flow nggak sih Hah, flow oke <laughs> <laughs> <laughs> udah enggak deh oh, cool. yeah. <laughs> Uh, yang, script itu, lah yang paling, iya, paling kalau apa ya kalau bahasa-bahasa seperti uh, yang ada type-nya itu dia tidak bisa menerima null. jadi uh, sebenarnya bisa cuman harus dihandle kan harus dihandle kalau null itu maka harus apa gitu jadi uh, lebih aman dari sisi user meskipun dari sisi engineer ya capek tapi jauh lebih capek kalau ada error uh, dapat error sendiri. dari user, nah, itu lebih capek lagi. Mendingan capeknya di awal, tapi begitu udah di production, udah aman gitu. Iya, oke, okay. uh, ada lagi yang mau dibahas, uh, Eka atau Ivan? Apa ya? Enggak, ada sih. Enggak ada ya? Cukup, kayaknya ya kita cukup. Ya, udah satu jam lebar. kita ngobrol panjang lebar sampai ngelantur ke mana-mana juga. <laughs> Seru ya? Uh, jadi mungkin untuk malam ini kita udahan dulu uh, ngobrol-ngobrolnya uh, Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah uh, Kalau gitu kita pamit, uh, kita bertiga pamit uh, Saya Riza, ada Ivan dan juga ada Eka Sampai ketemu lagi minggu depan Selamat malam Hai, Malam, malam.